ketemu lagi dengan saya di channel R1370 Group. Nah, kesempatan kali ini sesuai janji saya beberapa hari yang lalu di video-video saya sebelumnya, saya akan berbagi tutorial untuk mengganti filler dan mesh wheel atau istilahnya kita adalah rebuild quill ya, membangun kembali quill yang sudah rusak dengan tujuan biar hemat ya kalau teman-teman punya uang banyak ya mau yang lebih simpel teman-teman bisa beli kuil secara langsung kayak gini tapi kalau teman-teman mau lebih hemat ada cara untuk mengembalikan fungsi kuil yang sudah rusak nah kebetulan ini ada tiga kuil yang sudah rusak ya, ya ada yang short dan juga ada yang ini ada yang sudah gosong dan sudah uh, putus nah ini tiga ini nanti akan saya reboot nah, baik kita mulai saja tentunya persiapkan koil yang mau di reboot, ya, yang mau diganti uh, kapas sama meshnya kawat yang ada di lami yang sudah rusak kemudian persiapkan alat-alatnya ada tang potong ya. ini buat memotong kapas atau filter dan juga kawat kelebihannya nanti kemudian pinset untuk jepit-jepit ini tang untuk uh, ngelepas ini ya dudukan dari kuilnya kemudian saya gunakan obeng min ya yang kecil kemudian ini alat aku ribet ya ini termasuk satu set dalam rebuild uh, kit atau RBK nya ya Terus ini meshnya, kawat kuilnya Ini ukuran 0,4 ya, 0,4. Ini buat Twinci tapi tetap bisa digunakan untuk Ecluse. Terus kemudian ada ini kapas atau filter. Nah ini saya beli online ya di Shopee. Ini paketannya RBK Coil Master ya ini untuk smoke rpm sama vinci juga bisa 0,4 ya nih isinya 10 pieces nah kita langsung saja tutorialnya nah kita singkirkan dulu biar enggak kita lepas ini nah karetnya ya kemudian saya menggunakan ini o-ringnya ya karet ringnya saya lepas karena takutnya nanti kena tang kejepit ya nanti rusak. Nah. Kita harus buka ini dulu, lepaskan ini ya teman-teman ya. Ini harus dilepas. Nah. Ini kurang. Nah. Ini harus kita lepas nih ya. Ini pasangan ini. Nah, kita harus dorong gunakan nih obeng Min kita balik dari sini cari coakannya ya nah coakannya biasanya terjadi di sini nih di antara ini nah cari coakannya udah ketemu nah ini ya bisa di ini ya kasih tatakan terus di blur ya sorry maklum ketok nah nih sampai terlepas lihat ya terlepas nih yeah. ya yeah. nih nih berkat di sini ya kalau teman teman nyedot itu rasanya sudah gosong bau gosong ini karena ini filternya sudah kotor terus ketika disedot ada yang terbawa ya nih karena di sini ada sudah terjadi arang, nah ini sudah hancur nah ini ya bisa teman-teman lihat ya nah ini kita ganti uh, kita singgarkan dulu kita lap ya teman bisa gunakan tisu atau kapas kalau saya pakai kapas ya pakai kapas ini bekas liquidnya dibersihkan karena kalau nggak dibersihkan nanti ya izin ya suku-suku dibersihkan dulu pakai air panas ya air mendidih biar lebih mudah nah kemudian kalau ini sudah terbuka kayak gini nah kita biarkan dulu kita fokus sama ini karet nih ya kita fokus sama ini nah mesnya ini mesnya ya teman-teman ya nah ini ada coakan, kawat rata, sama uh, enggak ratanya ya, teman-teman. Gunakan ini, pakai ini, ini ditekuk kayak gini. Pastikan yang rata itu di bagian luar, yang tidak rata di bagian dalam. Nah, bentuk seperti ini ini jangan sampai ini sama ini nempel ya kawat satu sama satunya nempel ini karena nanti akan jadi min sama plus kalau semisal nempel begini ya yang di sini itu nempel seperti ini nih ya nempel langsung itu pasti akan terjadi short tidak ada resistannya uh, on flat bisa langsung on flat. jadi seperti ini nah Terus kemudian kita ambil kapasnya ya. Kalau saya ambil dua lapis. Langsung dua lapis. Ada yang pakai satu lapis. Saya pakai dua lapis. Langsung dua lapis. Biar tebel ya. Uh, biar enggak uh, gampang bocor. Karena kalau liquidnya terlalu encer pasti bocor. Ini dililitkan. Teman-teman ya, lilitkan ya, perhatikan ya. Ini dililitkan seperti ini. Ini memang butuh keuletan ya. Karena enggak sekali teman-teman praktek langsung bisa, harus berulang kali ya. Mungkin 3 sampai 4 kali teman-teman baru uh, mudah. Nah, baru bisa ya dengan lihai terambil. Nah, saya juga ini pemula ya teman-teman ya. Buat teman-teman pemula -teman yang mau ngirit, bisa gunakan cara ini. Oke, nih ya, dililit. Nah. Pastikan rata lilitnya, ya, dan kencang. Saya sarankan kencang dua lilitan, bisa ya? Nah, agak kencang, lumayan. Kemudian kalau sudah kencang kita ukur berapa tebalnya teman-teman ukur pakai ini ya pakai ini. Nah kalau masih longgar saran saya tambah lagi lilitannya. Ini kan tadi dua ya. Nah saya tambah lagi. Ini eh, lapisan dalam ya. Nah kalau sudah ini ya. Ini insyaallah kencang ini kenapa kencang biar enggak mudah rusak dan juga biar benar-benar terfilter ya karena sekali lagi tadi kalau liquid encer ah, itu gampang banget rembes jadinya. rembesnya dari tengah ini salah satu penyebabnya nah kemudian kita masukkan nah masukinnya gini ini ya teman-teman ini masuk tengah-tengah pastikan ininya ya kawatnya dipasangkan di lubang ini kita masukkan Slup. Nah. masukinnya biar rata teman-teman bisa goyang-goyang perlahan ya nah nih udah masuk pelan-pelan sambil dipegangi ya nih ya oke okay, ya kita bantu padatkan, turunkan ke bawah. Nah. Oke. Okay. Nah, terus kalau sudah, ya. Oke. Okay. ini tadi dua ya saya putar kayak gini teman-teman nah ya untuk melapisi yang bagian luarnya ya. Ya. ini filter pertama dan filter kedua nah. seperti ini nah kalau enggak ya teman-teman ini tambahin lagi aja disambung pakai ini nah Cukup ambil satu lembar nih. Kalau kelebihan, dipotong nanti ya. Nih, kita lihatkan ke luar bagian luar. potong ini potong terus ini yang tadi ya. kita putar oke okay. pastikan kencang ya teman-teman ya oke okay. dah, sini kita cabut nah Isinya kayak gini teman-teman. press nah ini kawat satu sama satunya nggak boleh nempel ya sekali lagi nggak boleh nempel kalau oh, sudah kita pasang ini rumahnya ini ya kan nah pastikan Tadi coakannya, di sini kan ada coakan ya. Nah, ini coakannya, teman-teman, lihat aja dari sini nih. nih ada coakannya di sini, ini ya. Ini coakannya, ini dipaskan sama lubang, ini, luruskan sama lubang. ya, Kalau nggak pas, ya, nanti liquidnya tidak bisa masuk. Nah, kita masukkan puternya di nah nanti di akhir dipaskan nah oke okay, sudah lurus ya tinggal ditekan di sini nah masuk masuk pakai ko nah ini oke okay. Ya, nah, kemudian karena ini enggak kuat, ya, kita pakai tang di press, pressnya kayak gini. Pastikan pressingnya rata, ya. Hmm. Kalau ada tandem ini, ya. Kalau tanggeng mini ya bisa ya ragum atau tanggeng penjepit itu ya yang mini bisa. Nah nanti sampai rata ini ya ini ini rata. Nah, ini kurang sedikit lagi. Oke. Okay. Terus kita potong nih. Kita potong sedikit aja. Ya, ini buat negatif atau positifnya kita potong segini. Nih ya. Karena ada cowakan paskan di Paskan di celahkan. Nih, aku tekuk ya silakan ditekuk nah. ini ada tempat coakan yang penting nempel ke plat nah tapi jangan nempel ke kawat satu sama lain nah ini termasuk di dalam juga kan nggak nempel ya kemudian teman-teman masukkan seal. seal nya ini juga ada centilannya ya teman-teman nah, masukkan paskan di centilannya ya. nah, kawatnya di dalam satunya satu di luar sudah nempel nah iya ini dipresisikan karena kalau nggak presisi eh, itu bisa menimbulkan kebocoran bisa menimbulkan kebocoran ya apalagi kalau eh, bawaan ya biasanya di sini itu kagak renggang gak pas ya temen-temen harus jeli nah, ini dipresiskan kalau aku seperti itu makanya alhamdulillah punya aku nggak liking ya oke okay. dan ini kelebihan kawatnya kita potong lagi potong rata saja dengan ini karetnya rata dengan ini ya Nih, oke okay. terus kita pasang tutup kuningannya dan kuningan ini harus nempel sama kawat yang di dalam oke okay. Oke okay. Sudah Masuk Nah Kalau kurang presi lagi Tekan lagi Biar mantap ya Nah biar benar-benar Rapet Boleh ditekan pakai ini Nah Kalau sudah Nah pasang lagi Ringnya Oke okay, siap ngebul, tuh kan? <tuh> nah, ini saya pakai filter tebal karena mengingat ada uh, liquid yang memang uh, apa ya cair sekali. Saya sudah buktikan tadi ya. Saya pak saya coba ini saya buktikan. Ini saya coba beli. Ini biji nya 40 banding 60 ya. Nah ini ada dua varian. Ini walaupun sama-sama biji -sama, eh, nya eh, perbandingannya sama 40-60 ini juga 40-60 tapi ternyata ya ini lebih kental daripada ini ya. Dan tadi saya juga coba sebelumnya saking encernya ini mudah sekali rembes dan rembesnya di bagian ini tengah. Artinya apa dari dalam ini dari kuilnya. Kemudian saya coba pakai ini, alhamdulillah nggak berarti. Liquid ya, kekenalan liquid itu juga berpengaruh pada kebocoran uh, ataupun rembes liquidnya ya nah ini sudah siap kita gunakan oke nah kita langsung coba aja Nah ini sih sebenarnya udah bagus ini nah ini ya ini 0,4 nah ini juga baru ganti nah saya coba lagi kita coba ganti aja nah iya masih bagus ya ini ya filternya ini juga 0,8 3mas 0,4 oke kita masukkan nah karena ini udah isi liquid biarkan dulu biar meresap ya biarkan dulu aja biar meresap kena liquid licin nah. ini biarkan dulu beberapa menit biar meresap nah. cek jadi enggak di sini ya kita ngecek aja ya cuman ngecek aja enggak kita bu, enggak kita buat disep Nah kalau kayak gini berarti udah jadi ya kalau muncul di sini no autometer ya. Berarti teman-teman di sini ya, ini sama ini enggak connect. Ini sama ini enggak connect. Tinggal diturunkan aja ini tarik sedikit terus masukkan lagi. Nah, kalau misal munculnya uh, autometer short itu yang pasti terjadi adalah korsleting. Bertemunya tadi kawat ini ya. Uh, kawat ini sama ini secara langsung kayak gini nempel dan itu pasti terjadi atau measure shock oke kita tunggu aja ini meresap dulu beberapa menit ya bila perlu ditambah sebenarnya ini masih ada ya tapi kita tambah lagi aja biar lebih mantap nah kalau ngisi liquid itu pastikan lubang koilnya ataupun yang lubang filternya itu terendam ya kalau di bawah itu itu nanti akan mudah gosong koilnya jadi harus terendam nah, kita tunggu beberapa saat pastikan terendam basah meresap ya saya pause dulu, saya percepat Oke lanjut, kita langsung coba ya teman-teman ya Man ya Ini 0,4 bisa sampai 60 watt Ya Lalu 6 0,4 ohm bisa sampai 60 watt Ini kita langsung coba saja Start ya. Terus kita coba buka di sini bocor enggak? Nah, ternyata aman ya. Aman. Alhamdulillah. Selamat mencoba teman-teman semuanya. Semoga selalu salam ngebul, hemat ya, kreatif. Sampai jumpa di video berikutnya. silahkan share jika bermanfaat. Komen jika ada yang perlu ditanyakan. Ya, boleh capri via WA sampai jumpa di next video bye bye